Gempa bumi hari ini mengguncang Sulawesi Utara. Hari ini, Selasa. 18 Januari 2022 pukul .2040 waktu Indonesia Barat. BMKG menyampaikan bahwa gempa Sulawesi Utara pagi ini memiliki magnitudo 5. BMKG menyatakan untuk sementara gempa Sulawesi Utara Selasa ini tidak berpotensi tsunami. Dalam tweetnya, BMKG menulis, Gempa magnitudo 5 skala Richter, kedalaman 94 km. 18 Januari dua pukul sepuluh waktu Indonesia Barat, koordinat 518 ratus lintang utara dan 12.633 belas bujur timur.